Hidup itu tentang sebuah perjalanan, caramu menjalaninya, dan caramu memberi arti pada perjalananmu itu. Hidup adalah perjalanan dengan masalah untuk diselesaikan, pelajaran untuk dimengerti. Dan pengalaman untuk dinikmati. Aku bersyukur atas segala yang terjadi Bahkan untuk kepahitan hidup yang memberikan perjalanan hidup yang luar biasa Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan Setiap perjalanan adalah pelajaran Kebahagiaan harus dirasakan dalam perjalanan hidup, bukan hanya menjadi tujuan hidup. Hidup akan terasa lebih mudah jika kamu melihatnya sebagai perjalanan untuk dinikmati, bukan tuntutan untuk dijalani. Hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang harus dinikmati. Sakit sedikit dalam perjalanan menuju sukses itu, hal biasa pada saat sukses nantinya hidupku akan bahagia selamanya. Perjalanan hidup adalah proses perjuangan tanpa henti. Ditaburi mimpi, diisi dengan tekad.